Hai hai hai Meski sesama hewan reptil, buaya dan ular tidak pernah akur satu sama lain. Itu karena dalam siklus rantai makanan di alam, mereka adalah predator puncak. Karena itulah ular dan buaya yang sama-sama hewan berdarah dingin itu justru akan bersaing untuk mendapatkan mangsa di alam liar. Namun yang terekam dalam video yang diunggah di Facebook oleh Carl Nicholson pada 24 Juli 2022 ini memperlihatkan pemandangan yang sangat berbeda. Seorang warga dari kota Everglades, Florida, Amerika Serikat itu mengunggah video penampakan yang tidak biasa ketika seekor aligator berusaha menyimpan bangkai ular piton burma raksasa. Aligator tersebut terlihat mendorong ular piton burma yang sudah mati, melintasi perairan sebelum membawanya ke tepian. Tidak jelas apakah aligator itu membunuh ular piton tersebut atau menemukannya saat sudah mati. Yang pasti inilah sebuah pemandangan yang langka di Amerika Serikat. Aligator memang bisa membunuh ular piton burma, tetapi kejadian tersebut merupakan kejadian yang sangat langka. Karena ular piton burma bukan binatang asli dari benua tersebut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Seperti namanya, ular piton burma hanya ada di Asia, khususnya Asia Tenggara. Namun ternyata ular piton burma juga ditemukan di Amerika. Piton burma adalah salah satu ular terbesar di dunia yang mampu tumbuh memanjang hingga sekitar 6 meter. Sementara yang pernah tercatat di Florida panjangnya mencapai 5,7 meter. Nampaknya ular piton burma telah berkembang sebagai spesies invasif di Florida Selatan. Terutama di ekosistem Everglades ular piton burma sendiri mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan setempat. Ular piton burma di Florida ini diduga berasal dari masa tahun 1970-an hingga 1980-an ketika orang-orang Asia datang ke Amerika untuk menjualnya sebagai hewan peliharaan eksotik. Diketahui, ular piton burma sendiri diperkenalkan ke Florida melalui pelepasan yang tidak disengaja dan disengaja melalui perdagangan hewan peliharaan. Besarnya populasi ular piton burma di Florida ini hampir tidak mungkin untuk diperkirakan karena ular tersebut sangat sulit dideteksi di wilayah tersebut. Namun para ahli memperkirakan jumlahnya mungkin mencapai puluhan ribu, bahkan mungkin bisa saja lebih tinggi. Dan gak hanya itu aja, kehadiran spesies invasif ini dianggap merusak keseimbangan hewan asli dari negara bagian tersebut. Aligator Amerika ditemukan di lahan basah di seluruh pesisir bagian Tenggara Amerika Serikat, mulai dari Florida hingga jauh di utara Carolina. Selain itu aligator asli Amerika juga ditemukan hingga Texas Timur. Aligator jantan dapat tumbuh hingga lebih dari 3,6 meter dan beratnya mencapai 453 kg. Sedangkan aligator betina rata-rata cenderung sedikit lebih kecil. Salah satu alasan piton burma berkembang pesat di Florida adalah kurangnya predator alami. Meski aligator Amerika memang memangsa ular,